Terlihat hitam peka, gelap sekali, detik-detik pun terasa sudah terhenti. Terlihat hitam peka, gelap sekali, detik-detik pun terasa sudah terhenti.